halo teman-teman selamat datang di channel kakak oke okay, teman-teman kali ini kakak ada di benaran besar kota kuala kapuas teman-teman oke okay, teman-teman hari ini kita akan mencari bola dan mengumpulkan mainan teman-teman oke okay, let's go ikutin terus kegiatan kakak let's go wow wow, wow. itu teman-teman bisa, ah, wow. bisa lihat ada banyak bola-bola ini teman-teman wow itu teman-teman bisa lihat ada banyak bola-bola di sini kita akan mengenali namanya satu persatu teman-teman dan akan mengumpulkannya teman-teman. Oke, okay, let's go teman-teman. Kita mulai dari sini teman-teman. Ya, Ini ada bola sepak teman-teman. Ini bola sepak warna apa teman-teman? Ini warna oranye dan biru. Oke, okay, kita masukkan ke dalam wadah. Itu wadahnya sudah kakak sediakan di itu teman, teman. Kita ambil dari yang kecil loh ya teman. untuk besar terlalu wow, wow, wow dia jatuh teman-teman, wow, itu dia teman ini dia jatuh di bawah wah sulit sekali mengambilnya teman-teman, wah, wah dia jatuh wow, ini bola sepak warna oranye dan kuning oke kita masukkan ke dalam wadah, kita cari lagi ke atas teman wow ini kakak menemukan bola sepak dulu teman, teman ini bola sepak warna hitam dan putih oke kita masukkan dan lemparkan ke dalam wadah ambil lagi teman-teman Wow, ini ada bola sepak juga, teman-teman. Ini bola sepak warna biru dan ungu. Oke, kita masukkan ke dalam wadah. Ambil kecil, teman. Wow, ini juga kakak mendapatkan lagi satu, teman Ini bola sepak warna apa, teman Warna merah muda dan biru. Oke, kita masukkan lempar ke dalam wadah. Ambil kecil, teman. Wow, ini yang terakhir, teman, -teman Bola kecilnya ini ada bola sepak warna hijau dan merah oke okay, kita masukkan lemparkan ke dalam wadah oke okay, kita ambil man. wow itu bola besar teman itu bola besar Reno charger teman wow. wow. kalian bisa lihat ada ranger biru, merah dan hijau oke okay, kita lempar dan taruh di bawah saja karena dalam di dalam itu pasti tidak muat muat sih teman cuma untuk bola yang duanya tadi pasti tidak muat oke okay, kita ambil teman. Wow ini ada bola basket teman-teman ini bola basket warna oren dan garis-garis hitam wah keren kita lempar di bawah tanah oke okay, kita ambil ke teman yang terakhir oke okay, ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak bendera seluruh dunia ada Brazil Inggris Amerika Argentina dan Portugal teman-teman wow keren masih banyak lagi mulanya oke okay, kita mas rempar di bawah situ Wow oke okay, teman-teman kita cek lagi apakah masih ada tersisa untuk bola-bolanya teman-teman wah ternyata itu teman-teman bisa lihat sudah tidak ada di atas pohon yang banyak bunganya ini ya, teman, -teman. oke okay. kita hitung ah nggak usah dihitung apakah dihitung teman, -teman? tetap kita hitung teman-teman oke okay, kita dapatkan bolanya berapa 1 2 3 4 5 6 7 8